terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah unggahan spesial banget para sahabat ya, dari akun Raja Travel yang menemukan sebuah postingan foto cute foto banyak persahabat yang Lesti dan Rizky Pilar terlihat dari berakan mereka berdua ini lagi menikmati senja di negara Turki ya. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat. Berkah barokah untuk idola kita ini persahabatnya. Semakin indah pemandangan ketika tutupi persahabatnya melihatnya ditemani oleh orang yang sangat kita sayang itu. Masya Allah banget ya kakak Bilar. Ditemani oleh sang istri tercintanya Menikmati senja Luar biasa mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Saat senja datang Tinggalkan apapun yang sedang kamu lakukan Dan nikmatilah Wow, Masya Allah banget persahabat ya Yuk dukung, doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IGSnya Dede ke Kejora dua jam yang lalu Persahabat Yah diunggah Masya Allah banyak ya Perhatikan tangan dari Dede Alasi dan kakak Bilar yang saling genggam persahabat ya, Masya Allah Karantina hari pertama mereka menikmatinya persahabat ya, Menghabiskan waktu bersama quality time <laughs> Luar biasa persahabat ya, karantina love Rizky Bilar tuh dikasih love kakak Bilar oleh istri tercintanya persahabat dulu ya. aduh mengemaskan Mudah-mudahan selalu romantis, selalu tampil harmonis, amin Dan tentu momen postingan tersebut repost kembali oleh akun Instagram Lesti Bilar Gallery Underscore ada kalimat gasen juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Masya Allah yang lagi karantina 24 jam Menghabiskan waktu bersama atau quality time berdua Tuh masyarakat banyak persahabat ya Dan banyak tanggapan banyak dibanjiri respon dari para sahabat Leslar Yakni salah satunya dari akun ainun underscore AS underscore Sapa underscore 7667 mengatakan dalam kolom komentar akhirnya mereka bisa quality time berdua tanpa ada yang mengganggu hanya berdua tanpa asisten masya Allah banget ya <guluh> mudah-mudahan saja ada dokter vitamin manju yang kita dapatkan di malam hari ini langsung diberikan dari Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan tentunya momen yang tak akan pernah kita lupakan di cinta abadi Leslar. Para sahabat, ya, luar biasa nih episode kali ini sungguh membuat kita bahagia dan selalu membuat kita baper melihat keromantisan, keubuan, dan keharmonisan dari idola kesayangan kita tuh. Para sahabat, ya, dan Kejora lagi memeluk. Kakak Bilar persahabat, ya, Masya Allah Mudah-mudahan selalu seperti ini Dan mudah-mudahan banyak orang yang mendoakan Hingga mensupport yang terbaik Untuk rumah tangga mereka berdua Selanjutnya kita lihat juga Ada sebuah unggahan dari Ibu Harsiwi Amar Ini info penting persahabat, ya. Jangan sampai lupa Bakal hadir di Indosiar acara terbesar juga dalam acara anugerah Lembaga Sensor Film 2021 Bersahabat yang akan ditayangkan hari Rabu 17 November pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Dicatat tanggal hari dan jamnya Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan hari Rabu 17 November 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Indosiar yang mana dalam acara tersebut ada idola kesengan kita yang akan menjadi bintang tamu Dan akan mengisi acara tersebut Persahabat ya kita lihat Di kalimat ketsen info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Sudah menanti siapa saja yang akan menjadi bintang tamu pada malam anugerah lembaga sensor film 2021 Seperti yang sahabat sudah ketahui tahun ini lembaga sensor film RI kembali akan menggelar Ajang penghargaan bergengsi untuk apresiasi karya para seniman dan artis tanah air dari berbagai kategori anugerah lembaga sensor film 2021 yang akan segera tayang di Indosian Berbagai pilihan kategori dari semua stasiun TV di Indonesia akan masuk dalam anugerah lembaga sensor film 2021 Akan bertebaran bintang dan atau artis tanah air akan dimeriahkan oleh kotak band Persahabat ya masyal tuh Ada kotak band, ada biologi Padi, ada Leslar Tuh disebut persahabat ya Ada Leslar, idola kita Lesti Kejora dan Rizky Bilar Akan menjadi bintang tamu Dan akan mengisi acara tersebut Mudah-mudahan saja Mereka diberikan kesehatan Dan selalu diberikan kelancaran Kemudahan apapun yang akan dilakukan oleh les dan Bilar Kita tetap dukung, kita tersolid Selalu mendoakan mensupport untuk idola kita apalagi kita semua sudah kangen banget persahabat ya melihat Lesti dan bila tampil di atas panggung dan ke kabar berikutnya juga kita lihat ada sebuah unggahan dari igns nya Leslar Entertainment persahabat ya ada sebuah pertanyaan Mimin gabut karantina, aku gabut di rumah sakit Min, semangatin dong Katanya tuh persahabatnya, semoga semangat Via foto ini, tuh Perhatikan ya, di postingan ini Ada, tentunya Dedek Allah Siki Jorata Yang sedang duduk santai Ditemani oleh suami tercintanya ya Masya Allah banget nih, membuat kita Semangat, membuat kita semakin Happy persahabatnya, yuk doakan selalu yang terbaik untuk hidalah kita Selanjutnya juga kita lihat Ada sebuah postingan yang mana baru di up juga persahabat jadi ya, di channel Youtubenya Lasar Entertainment tidaklah si kejara ini temannya suami main jet ski persahabat ya di Pantai Anyer tuh tatapan dari seorang suami terhadap istri yang sangat disayanginya persahabat ya benar-benar tulus benar-benar bertanggung jawab nih luar biasa Alhamdulillah tidaklah si kejara mendapatkan imam yang sangat luar biasa Mudah-mudahan selalu konsisten Rizky Bira menjadi imam yang baik Untuk Dedek Lesti Kejora. Dan berikutnya para sahabat Kita lihat juga nih Ada sebuah momen foto ya ketika Di Turki Perhatikan di postingan foto ini Tentu kita selalu fokus sama tangan Kakak Bilar yang selalu memegang Tangannya Dedek Lesti Kejora ya 24 jam kalau kata Kak Siti ya <girly> luar biasa memang idola kita ini mampu selalu membuat kita bahagia dan terakhir persahabat nih ada vitamin bahagia yang baru saja di update Instagramnya Kakak Bilar ya video tuh ketika di negara Turki wow <girly> cute banget persahabat ya mudah-mudahan video ini mendambah imun dan menambah semangat kita untuk selalu mendukung mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay dan konten channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.